dia hanya punya kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya dia yaitu tidak lain tidak bukan mencari kekuasaan dan uang. Pak Egi Sujana ini malu loh dia. Dia itu punya rekaman di mana waktu itu Egi Sujana minta ketemu sama seorang Dewi Tanjung lalu kita ketemu di Plaza Senayan City. Kita ketemu di atas itu di uh, Premier XX1. Egi Sujana ini pernah minta nikah sama Nyai. Ya ketawa pala dong. Ya kan karena iya kan ini nggak sadar diri. Ya tadinya baik cara dia sikap dia yang tidak baik tujuannya hanya, hanya satu cari uang tujuannya tidak tidak pernah begitu membela rakyat apakah kau tidak apa kalau kau berhadapan aku kalau apakah aja kau polisi kalau kau anggap aku fitnah aku punya bukti rekaman di saat kau minta nikah sama aku lagi Atau perlu aku sebar